Selamat datang kembali di channel Pintu Informasi. Hari ini kita akan membahas pesawat tempur paling canggih abad ini. Tapi sebelum masuk ke videonya, dibantu subscribe dulu ya. Dan bunyikan loncengnya agar Anda tidak ketinggalan informasi terkini dan hal-hal penting lainnya. Peralatan atau perangkat perang adalah suatu yang sangat penting bagi suatu negara. Hal ini mengacu kepada pertahanan daripada negara itu sendiri. Pesawat tempur adalah perangkat-perang yang wajib dimiliki suatu negara. Nah mari kita lihat pesawat tempur paling canggih habat ini. Sukhoi Su-35 Rusia Pesawat Sukhoi Su-35 adalah versi perbaikan dari Sukhoi Su-27 dan pada mulanya didesain sebagai Su-27M. Pengembangan Su-27M bermula pada awal dasawarsa warsa 1980-an. Sebuah purua rupa SU-27M pertama diluncurkan pada tahun 1988. Perubahan dari SU-27 di antaranya mesin yang dinaikkan kualitasnya, radar baru, dan sistem kendali fly-by-wire digital. Perubahan lainnya di antaranya kaca, probe pengisian bahan bakar di udara, gear moncong roda kembar, radar yang lebih canggih, dua penyangga tambahan di bawah sayap, kapasitas bahan bakar yang lebih besar, dan sirip ekor yang lebih lebar dengan ujung serat karbon horizontal. Pesawat so 35 yang dimodernisasi telah dipertunjukkan pada pameran Dirgantara Max 2007 pada bulan Agustus tahun 2007. Fitur-fitur baru pesawat ini diantaranya badan pesawat yang diperkuat menggunakan bahan-bahan komposit, penanda radar yang diperkecil dari depan, dan sebuah radar PESA yang diperbarui. Pesawat ini diperlengkapi oleh banyak perbaruan pada sistem kelistrikan dan avioniknya, termasuk fly-by-wire digital dan sebuah radar untuk mendeteksi sinyal dari belakang untuk menembakkan peluru kendalisar. Su-35 yang baru tidak lagi memasang kanat dan rem udara untuk menjaga kemampuan manuver, supaya tetap sama atau lebih besar daripada pesawat-pesawat yang diperlengkapi kanat. Su-35 menggunakan mesin 117S yang baru dengan pipa-pipa vektor -pipa pendorong yang selalu berputar. Meskipun pesawat ini dirancang untuk memperkuat angkatan udara Rusia namun Indonesia telah membeli pesawat ini sebanyak 13 unit. Delok Martin F-35 Atau bisa disebut juga F-35 Lightning II. F-35 Lightning II atau Joint Strike Fighter adalah pesawat tempur generasi kelima. Produksi kerjasama Lockheed Martin, Northrop Grumman dan Bay Systems. Pesawat super canggih ini mempunyai kapabilitas siluman, yang berarti pesawat ini sulit terlihat di radar lawan. Jumlah persenjataan dan amunisi yang bisa dibawanya pun lebih banyak dibanding pesawat-pesawat tempur generasi sebelumnya, seperti F-16 dan F-18. F-35 Lightning II adalah pesawat canggih yang mampu mengelak dari radar lawan. Pesawat ini merupakan hasil pengembangan dari pesawat X-35 dalam program Joint Strike Fighter. Pesawat ini adalah pesawat tempur berkursi tunggal, bermesin tunggal, yang dapat melakukan banyak fungsi. Antara lain pertempuran udara ke udara, dukungan udara jarak dekat, serangan ke permukaan, dan pengeboman taktis. F-35 Lightning dua bentuknya seperti pesawat jet tempur modern. Tetapi yang membuat jet ini khusus adalah perangkat lunak dan kemampuan mengumpulkan data intelijen. Pesawat juga merupakan pesawat mata-mata di angkasa. Pesawat ini dapat mengumpulkan informasi dari angkasa luar, darat dan pesawat lain, dan kemudian mengirimkannya ke para komandan di darat. Pilot mempunyai mata dewa saat perang. Dengan menekan sebuah tombol, maka sebuah kamera yang berada di bawah pesawat akan mulai bekerja, yang berfungsi untuk melihat keseluruhan pesawat. Saat terbang, Jack ini mengetahui cara melayang lebih baik daripada pilot harrier terbaik. Pilot tidak disibukan dengan mengemudi sehingga lebih dapat memusatkan perhatian berperang. F-35 Lightning 2 dapat lepas landas dan mendarat secara konvensional lepas landas dan mendarat pada kapal induk, dan lepas landas pendek dan mendarat secara vertikal. F-35 memiliki hard point eksternal untuk membawa rudal, bom, dan tangki bahan bakar dengan pengorbanan berupa peningkatan penampang radar. Ini termasuk keempat yang bawah sayap yang dapat membawa M120M era AMBFR. Rudal jelajah AGM-158 Joint Air to Surface Stand-off Missile JASSM bomber pemandu, dan dua tiang dekat ujung sayap untuk rudal udara ke udara jarak pendek. AAM IM-9 XCD Winder dan M-132 ASRAAM. Dasaut Riffle, Dasaut Aviation Produsen pesawat Tempur Riffle menyebut pesawat ini memiliki berbagai fungsi atau Omnirol. Pesawat ini bisa digunakan untuk pertahanan udara, mencegah musuh masuk ke wilayah kita. Mengawasi wilayah musuh tanpa terdeteksi, membidik sasaran dari jarak yang dinamis, dan melakukan serangan udara dengan presisi. Pesawat ini juga digunakan sebagai pesawat anti-serangan rudal kapal perang. Pesawat rifl juga memiliki kemampuan badituba di-refueling dalam situasi tempur. Pesawat jet yang kehabisan bahan bakar bisa meminta bantuan dari pesawat jet lainnya untuk mengisi bahan bakar di udara sehingga tidak perlu ke kapal induk atau mendarat lebih dulu untuk mengisi bahan bakar. Rival mampu mengoperasikan sistem persenjataan canggih, seperti rudal M.I.C.A yang bisa membidik target yang berada di luar jangkauan visual. Ada juga rudal jarak jauh bernama Meteor yang dikombinasikan dengan rudal udara bertenaga jet. Lalu ada High Clea Gill and Munition Extended Rank Hammer yang merupakan roket modular yang bisa membidik target di udara maupun di darat dengan presisi, menggunakan Global Positioning System atau GPS maupun sensor inframerah. Riffel juga dilengkapi dengan bom yang dipandu sinar laser dengan hulu ledak berbobot 250 kg hingga 1 ton. Dassault Aviation menyebut Riffel sebagai satu-satunya pesawat tempur Eropa yang menggunakan sensor radar elektronik. Sistem radar yang dikembangkan oleh Thales dengan nama RBE-2 itu bisa mendeteksi ancaman lebih cepat dan melacak beberapa target sekaligus. Rifle juga dilengkapi dengan sistem Front Sensor Optronics, FSO, yang diintegrasikan penuh ke pesawat. FSO beroperasi pada panjang gelombang optronics sehingga kebal terhadap pemblokiran radar. Sistem ini juga memungkinkan pesawat melacak target di udara air, maupun daratan dengan laser beresolusi tinggi. Nah bagaimana konten kali ini, seru bukan?